mengatakan melompat melompat melompat seperti kelinci satu dua satu dua binatang ayo tirukan kita tirukan siapa yang bisa bergerak seperti burung terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang Seperti bebek, quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack ayo. bergerak seperti Seperti kelinci Satu, dua Satu, dua Melompat yang tinggi Berenang Berenang Berenang Seperti ikan Satu, dua Satu, dua Berenang perlahan Ayo Tirukan Kita seperti burung terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang terbang kita apa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack quack quack quack quack quack Tirukan siapa yang bisa bergerak seperti monyet? Uu a, -A, U -U -A, -A.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 Terbang, terbang, terbang Ayo, tirukan kita seperti bebek kwak apa yang bisa bergerak seperti monyet u u a a u u, -a -a, u, -u -a -a.